assalamualaikum semangat pagi semuanya welcome back to my channel Hai bestie semuanya kali ini kita akan membuat cemilan dari olahan pisang yang rasanya renyah di luar dan lumer di dalam Oke kita kupas dulu pisangnya dan kita bagi dua kemudian kita goreng dengan api yang sangat kecil Supaya tidak gosong dan matangnya merata sampai ke dalam. Oke, okay, besti, kita tunggu sampai kuning kecoklatan atau keemasan ya. Nanti kita akan angkat dan tiriskan. Oke, okay, besti. Oke besi semua langkah selanjutnya setelah pisang kita angkat kita tiriskan Nah ini di sini saya ada coklat batangan kita iris-iris kita gunakan secukupnya untuk isian di dalamnya Oke ini sudah saya iris-iris ya coklat batangnya Selanjutnya pisang yang sudah kita goreng tadi kita pipihkan di sini saya menggunakan alat seadanya saja, saya gunakan gelas ya, untuk memipihkan pisangnya. Oke, dipipihkan seperti itu kurang lebih ya, besti. Selanjutnya, kita ambil coklat batangan secukupnya dan kita letakkan di pisang tersebut dan kita gulung. Oke, lakukan sampai habis ya. Oke, tadi saya sudah gulung semua pisang dengan coklat batangan. Selanjutnya, di sini saya ada seperempat gelas air ya. Di sini saya masak dengan gula merah. Kurang lebih 2 butir ya, tergantung banyaknya pisang yang kita buat. Oke, di sini saya masak gula dan air tersebut sampai dia benar-benar mengental Oke okay. Oke okay, teman-teman ini saya tuangkan juga ya air gula tadi di bagian atasnya sehingga merata ke seluruh bagian pisangnya Oke teman-teman ini rasanya enak banget ya Oke besti seluruh bagian pisang sudah kita lumuri dengan air gula tadi yang sudah mengental air gula tadi ya Kemudian untuk topping suka-suka besti ya saya di disini menggunakan susu bubuk ya boleh yang putih atau yang boleh yang coklat ya sesuai selera Kemudian saya taburkan ke seluruh bagian pisang merata Dan kemudian nanti saya akan tambahkan topping lagi sesuka teman-teman ya Sesuka besties e, seleranya Pengen apa untuk toppingnya Di sini tadi saya masih ada sedikit sisa potongan coklat batangan Saya pun taburkan di atasnya Kemudian, saya juga gunakan Messi coklat ya untuk taburan di atasnya. Nah, teman-teman, silakan menggunakan topping sesuai selera, teman-teman ya. Wah, pas banget ya! Pas cemilan sudah jadi, pas banget anak-anak saya pulang dari sekolah. Hari ini lagi ujian akhir semester ya. Oke okay, teman-teman Alhamdulillah sudah jadi cemilannya Ini rasanya enak banget ya Renyah di luar dan lumer di dalam Ketika kita makan rasanya itu ingin makan terus dan makan terus Karena rasanya nagih ya Bikin lidah kita nggak mau berhenti ngunyah cemilan satu ini Oke okay, teman-teman semoga bermanfaat Dicoba cemilan ini sederhana dari bahan-bahan yang mudah juga kita dapatkan tapi hasilnya rasanya wow mantap Oke okay, teman-teman terima kasih sudah berkunjung di channel saya Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik like, subscribe bagi yang belum subscribe Dan juga tinggalkan jejaknya di kolom komentar Terima kasih semuanya See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah